We Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dermawan kita untuk meminta bantuan Sehingga Alhamdulillah lewat bantuan Bapak Ibu Bahkan dari pemerintah Memberikan kururan tangan supangan Yang dari nomor Alhamdulillah Sudah bisa Mencukupi dan Alhamdulillah Pada malam hari ini kita Boleh atau dapat Melaksanakan kegiatan Hari ulang Tahun NU Yang ke 100 tahun Dan insya Allah Inti daripada pelaksanaan Hari ulang Tahun NU Pada malam hari ini insya Allah kita akan menggelar yaitu zikir, doa dan syukuran Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik sampai selesai. Demikian saya ucapkan. Wabillahum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini itu sangat-sangat dihadap apa namanya selalu hadir, selalu Pertama, terutama memberikan buah-buah pemikiran dan pelaksanaan di dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya saja komisinya sama Perwajah pada saat, -saat bencana nasional kubik sejalan itu sangat berperan dalam masalah ini. Demikian juga bahwa pemerintah daerah selalu mengadikan ini baik sebuah panitia dalam penentasan kemiskinan dalam masalah masalah kesehatan masalah. Acara zikir bersama dalam rangka satu abad nah jatuh bulanmu dengan tema merawat jalan membangun peradaban. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz yang adalah dinamai.